Langsung saja, guys. Kita buka dinding bagasi dengan sendok. Enak, enak kalau makan. Enak, enak, enak. Ini sudah terbuka, guys. Tinggal kita cek di mana bisa dipasang itu pistol pistol remote kita tempatkan dimana boleh terserah ini dia pistol remotenya kita beli dari online sudah saya pasang guys, saya pasang di sini. Tinggal dites tes fungsinya. kabelnya nanti kita teruskan di sini, terus. Terus ke depan, samping, plafon kiri. Gunakan kawat guys, biar mudah pekerjaannya. Tarik, tarik terus. Mudahkan. Tarik kabelnya perlahan, wah tersangkut, guys! Kawatnya, guys, tersangkut. Jadi ini kawatnya guys, yang kita masukkan tadi guys, udah dipasang, di tes tes lagi, mantap, mantap. Sampai jumpa besok, jangan lupa like dan share video ini